Jadi, kalau kalian ngeklik play dan uh, gamenya nya tuh nggak muncul, itu ada dua kemungkinan. Memang gamenya memang bermasalah, atau yang kedua memang uh, sedang sinkronis dengan uh, Cloud Save-nya. Nah, karena memang ada beberapa game yang harus sinkron dulu sama Cloud Save, itulah kenapa kalau pertama kali dibuka, itu gamenya uh, ngebukanya lama, dan kalau kalian tutup terus kalian buka lagi, itu ngebukanya lebih cepat ya. Nah, tapi kalau gamenya kalian play dan nggak ada... Cloud Save gitu ya dan udah kalian tunggu di tunggal kebuka-buka itu kalian bisa klik kanan di gamenya Kalian klik properties dan tinggal kalian uh, cari aja yang namanya local files dan tinggal kalian klik aja untuk yang verify integrity of game files ya Nah jadi kalau kalian klik gitu ya nanti ini bakal nge-verify untuk file-file uh, dari gamenya tersebut biar jalan gitu Nah saya pernah mengalami masalah ini karena gamenya ini uh, game R7 ya R7 ini Game-nya saya hapus untuk filenya, tapi nggak saya uninstall dari Steam gitu. Jadi langsung saya hapus aja ke uh, Windows Explorer, gitu kan? Saya hapus langsung dan saat saya play itu nggak muncul uh, tulisan missing executable atau apa, tapi saat saya klik play itu nggak bisa gitu, nggak jalan-jalan. Nah, tapi kalau Filenya yang kalian hapus itu kemungkinannya ada dua juga gitu. Kalau yang ke satu itu yang ada tulisan gitu ya missing executable dan sebagainya. Nah yang kedua saat kalian klik play itu nggak jalan-jalan gitu. Itu nggak ngesinkon ke save-nya karena memang filenya pun memang nggak ada gitu ya. Nah di sini kita akan tungguin aja sampai beres tergantung dari besar uh, file dari game tersebut gitu. Misalnya untuk Persona 4 ini kalau nggak salah 13 Giga dan ya kayaknya bakal lebih cepat dibanding Doom Eternal misalnya Eter Doom Eternal. Dometernal itu kalau nggak salah 60 gigaan gitu. Jadi ya, di sini kita akan tungguin aja. Oke, jadi di sini setelah menunggu gitu ya, setelah beberapa menit nanti di sini akan ada tulisannya all files successfully validated gitu. Nah, kalau ada tulisan kayak gini berarti file yang kalian uh, butuhkan untuk menjalankan game tersebut atau game tertentu, nah itu berarti file yang dibutuhkan untuk menjalankan game tersebut itu nggak ada yang hilang gitu, jadi udah lengkap gitu filenya. Nah tapi kalau ada beberapa file yang hilang, bahkan mungkin kalau semua gamenya hilang, itu nanti akan ada tulisannya, uh, misalnya hundred files will downloaded atau ya pokoknya tulisannya bukan yang kayak gini gitu. Kalau tulisannya kayak gini, berarti memang udah lengkap gitu ya untuk filenya gitu. Dan nanti ini akan mendownload gitu ya. Kalian bisa langsung cek ke sini untuk downloadnya. Nanti akan mendownload untuk gamenya yang kalian uh, pilih tadi. Dan udah nanti kalian tinggal tungguin aja. Dan ya saya juga lupa mungkin bilang tadi harusnya ini pakai koneksi internet ya. Jadi saat kalian ngecek itu untuk uh, filenya memang butuh internet gitu. Tapi nggak akan download kalau untuk kalau untuk ngecek doang ya. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye bye.